Jadi wong mulane ngaji Quran nggih ben nganggep donya ku sepele. Falawla ing kuntum ghirah mati ini, tarjiuna ha ingkun kuntum shodiq. Sebagian ayat nerangno falawla ila balagatil hulkum wa antum kina izin tang turun. Pas nyawam tok goroan. Nak hebat tenan, dokter sing hebat, ilmuwan sing hebat. Mbok iku rasido. Ono sing iso no badan saka. Lah raiso berarti kita ngakoni innasholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati namung lillahi rabbil alamin. Lah nek wis tertanam tenan iku nanti yusbitu walladzina amanu bilqauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dadi wis mantep tenan. Saking mantepe nek ditakoki imo karena rebu ka nangis, kados Rabi'ah adawiyah. Mung nangis. Mung karena bingung Gusti. Ketika nangis itu, ta Rabi'ah adawiyah mung Gusti. Kau loh ini jenengan iku buatan jenengan ulang. Mosok jenengan dat paling jelas kok tita no pangeran gue sinten. Jadi jeneng. buat jenengan ulang. Kalau nggak nangkep lu jadi mulang pangeran. Perkarane pangeran gue barang jelas kok dengen ija nabo tita kono. Tujuh nangis dia niki gusti kok woh dan kau loh kados niki. Wong barang jelas kok kau nabo tita kono. <laughs> Matenabo <no wawon> <laughs> wali-wali. Kue ora ketemu malaikat itu meriang ajane balas ditanya nggih mareb buka pangeran sapa ya Allah barang jelas jelek sapa <laughs> Tapi malah dianjuti <laughs> tapi itu banyak mang wali mong ya sudah begitu samaan harus anggap ibu kan cerita gawe-gawe sakit. saged kabeh mesti kena nas Allah takhofu wala tahzanu mesti enggak ada rasa takut enggak ada rasa gentar wa absyiru bil jannatil lati kuntum tuwa nah, terus mungkin sekali cerita-cerita kayak itu itu mungkin sekali ongkulan itu rasobayang loh, misalnya ketemu malaikat jamu ini urasobayang loh. alasane ngamuk ibu apa? Salih ini hibat karena sama malaikat. Iku malaikat kok raro nak kawulane, oh wah ngaku yuk kawulane, kau ini Kawulane, melani bener mutin mulai meliti ini. Na oh malaikat mau karena kertek, oh jo kaget, oh jo deretek. Iku yuk hol kun koyok kue, pala yur hibat kawala yur ijaga, wow jo gentero jo deretek. Iku mono yuk makhluk koyok kue, tapi bu tidak mau coba meriang. <laughs> Oh kertanong <laughs> meriang, yang moten gulo tonggok gulo sering tak kecoh, kita timutin. Nang kertanong kocong ono kira osamri tenang tenangai. Jadi marai marai ngono tapi mutinia bengabo, betul. Saya benar bakholin banggalan, ini pun jangan ulama tenan, kwaya tenan. Ono kaci sukeh tiang Sing Sengjer toko lono kaya hamid lason, sehina bega bundo tinggi, hamid bin pedo bingi, Hamid lason nah, bingi. Ya ana bega bundo seminggu yang lalu, nak pernah ambah bego. Kau kayak hamba tuh bin Bedawi, bapak Bedawi itu gak ada baju, nama ini memula. Niku budget kuloh, budget kandung. Kini memula ngalir nombak kuloh atau si ibu terus kuloh. Ngu cerita, baholil Bangkalan, niku terkenal walir ya, yang dangmoturo. Ya saya kono halil, yang jarak tentang Bangkalan itu saya kono Ya terkenal walir. Niku wonder kasih suka si Robo, ya sanggih senengnya giat, wasiat nak aku mati, sing nalkin gue tuh baholil nah bahwa holil lagi ya ike deh, antri nalken kayak gak ada, muar tenan. Yo ciao, aku holil bangkalan, yo aku urusan ku akeh. Ciao ciao mau anggota koi malaikat mau di rombongan lagi holil, aku sing jawab, tinggal mire. Wang mau ngawak apa gitu piye kara bapak. Yo ciao, aku kesu suci. Bukan atau koi malaikat, dia mau di rombongan lagi ya iya bahwa aku sing jawab yo, mirip, Mire son. Wang antri nake, katamu main dah enggak Yaudah cunggah aku nang mulang, yaudah semoga gertak aku inget ini baholeh. Nah, aku keren tenan, rakyat modern mau jodret tuh kocel tapi rawani deh, deh, deh, buat tenawo, buat tenawani. Nah, aku tenan, aku bener bener, apa. Faham, bener, -bener aku. Ya, aku susu Ada kon pertanyaan kan Elseri bakhol el aku deeng ente ini ketua rovokan jari kacina Nabi muhammad saw. warta. <hesitation> Lama lekat muhammad jemri ya yang nolak ngani. <laughs> Malani masyur si nenggo nejiri tojiri toko walian yo ya aku raro. Neni ki kulo baten roko. Kulo nara ya, jujur. cucur wong niki jeri toko. Seitin aumarnat neng ngan tak mung karna ke teng ngipi nejitin ali. Merko deh ini takoi malekat malekatik kua yon mau ajak gua aja ya sama dengan ini, Sayyidina Umar gantinan gertak yang biasa gertak ya malah dikatakan, kamu tahu saya siapa ya tidak tahu, jari, pokoknya aku enak aku itu kanco akrabi kekasih Allah sopo aku itu kanco akrabi Muhammad kasih pengenang, langsung meriang sama malaikat kok kanco akrabi kekasih Allah Wangi wong tu di kegantungan wali utawa ulama kanjane kanjane kanjane kanjane so, <hesitation> <laughs> <laughs> warga man roani waman roa man roani waman roa man, ro wa man, ro man ro wong sing roha ku lan ro sing roha aku lan ro sing roha ku tahu lal ciana wangi wonggu cuketeng tau reko sing di musal sal sal, -sal sing di musal sal di lawa cewa laman utiang diang nopo Toriko, Kula lah Toriko. tapi ya jawab kok ana Toreko wong-wong muni seworan boten kula lah ya duwe sanad Toreko. Wong gak ada silsilah. Manro wamanro'a, wa wamanro'a, a manro ani wa manro a manro dakhalal jannah. Kene merga malaikat niku tiang-tiang sing beti be Allah, makhluk-makhluk sing beti Allah. Mbok sebut Allah hmm. nggih ndedek. Merga malaikat iku yakhafu rabbahum min fawqihi. Malaikat wedi sinten pangeran mulai nak kau wedi bep pangeran tenanan kok malaikatnya ya wedi mergo podo wedi jadi mana kau fawaha habahu kulushain wong sing wedi tenan yang pangeran meski yang lain menjadi segan menjadi nawa segan mergo nur nur yang ada di diri kamu nanti akan melawan malaikat ini kuseng mutawatir ke surat abarok jadi mongkar nangkir nanti kalau menyiksa orang sing dolim tapi apal surat abarok kebingungan ini kulonate cerita karena opo surat abarok begitu populer, umum karena akhir apa banyak ini ki hadis. Kalau ini betul hadis, tidak cerita dunia wali mang hadis. Kalau sama nggak percaya lihat di tafsir-tafsir tentang fadilah surat abarok. Orang ini dolim, ketika mau disiksa surat abaroknya jelma, jelma jadi satu malaikat atau jadi nur. Dia karena akhir, nggak ngregani aku. Aku iki kalamuah, aku iki kita Serius kan akhirnya aku diutus pangeran yang sokong dolim gueku dolim. Terus serius ya, tau rata apa masalahnya saya ada di hatinya dia kalau di kamu yang dia kena saya mau ngaku nih jeruk dede ni. Mau ngani kebetulan apa lo raya gokor anu misal rata apa lo ngaku nih jeruk dede ni. Mau ngani kebetulan nanti saya kejangkal. Nasi mau cok perah apa lu mulut buta orang masalah ini kau nih jawabannya mau ngaku nih dede apa kan aku tau mocho wah tau gak repot. Banyaknya roda, kayak taunya syaratnya apa? dalam kontak ini syaratnya apa? Apal. Tapi muka-muka rasa syarat, tapi moso kena dinego. Akhirnya bantah-bantahan, malaikat makan akhir bingung. Malaikat kan gak di prosedur A B C, militer kan buatan. Sekali raiso, ya raiso deh neng banyak raiso mikir. Malaikat kan rawalnya mikir, malaikat mikir nanya soeng aju rawaniman, repot. Nah. <tuh, tuh, tuh>, malaikat tuh raiso mikir, pakai ya tapi bareng di debat. di debat ini kalammu wah orang menuso tapi nopo? kalammu. Mergo kan hadis kaya ifa innahu ta'ala la yadzibu qalban wa alquran. Al Allah bakal nyiksa ati sing hafal Quran. Kok ini ku sing hafal abang ngoten, menah sing hafal 30 nopo? Jos. sing faham. Wah, malah keren, malah keren. Bukan kulo niku pede, orang krana sombong, krana iman syafaate Quran. Karena aku ra iman berarti mamang Pulau Tawaduk tapi Mamangku malah sholat. Di pulau gapal Quran, tapi buat teman-teman syafaat misal ketemuan pulau buat nangsal syafaat itu jadi Mamang. Iku sopan. Jadi sombong loh, lu sopan dibang sopannya sampai tak kan, deh. Sama saya kita bedain. Ini termasuk alasan saya. Saya tidak peduli dikritik apa tidak, tapi ini alasan saya. Kenapa saya milih mirip sombong? Sekarang ada orang Zayed misalnya atau Kiai atau orang tua. Kue dua ibu terkenal lo mau tahu di bapak atau konco atau siapa saja terkenal lo mon aron no tamu jika imangan imbangan yaudisangoni terus aron tamu sangking sombong itu rono orang gowduwe cora saya ini gowduwe saumbalan toh merkom mantep mulai disangoni kue gowduwe saumbalan kok mulai mpir ya? aku nak dulu aron masih disangoni jika di imbangan sikit orang gow sangupp yaud nak menolak lisa way ora nah andikan kan dua orang ditanyakan sama yang punya rumah, kue seneng dikiyakinan iki beki, mesti milih seng keyakinan disangoni wah, karena sangat yakin rohmati ini, paham ya? sengiki pun lo sanggup rasional, tapi seudon, orang pas lali, legu pengiranan rasaeng, pelanekabe Wali melete melete corolahir, kok sabtu kok tidak, andi kan anak salatul akwal, anak bakruh, anak bakron bila sahil. Anas ahwal, anal qawwam. Jadi saya qadir orang-orang kepleset kepeleset kecuali tak gandeng. Nganti dina kiamat. Husain al-halat kepeleset, mari rasa angkatan BAku, rasa angkatan tak selamat